Hai School fans, welcome back to Timeout. Balik gue gurki Padilla dan selamat datang di kelas Timeout hari ini. Timeout Gang, I hope everybody had a great weekend dan semoga semuanya sudah pada siap untuk menghadapi minggu yang baru ini dengan semangat. Karena hari ini juga semangat banget untuk bikin Timeout. Ada beberapa berita menarik yang kita akan bahas hari ini. Yang pertama, of course. What an unreal performance kah ini dari Steph Curry man Steph just kinda Steph man gila sih loh benar kemarin meledak di akhir kuarter keempat dan juga babak overtime untuk menggendong Golden State Warriors mengalahkan Milwaukee Bucks lewat overtime bener, another epic performance dari Steph lalu kita juga membahas tentang Los Angeles Lakers yang hari ini kesandung dari New York Knicks aduh Lakers fans maaf ya semoga kalian kesandungnya hari ini nggak terlalu sakit sih ya dan terakhir kita membahas tentang Grand Canyon University yang berhasil lolos to the Big Dance AKA NCA Tournament March Madness Ini menurut gue keren banget Dan juga gue seneng banget Karena Derek bisa merasakan ini semua Dan dia layak banget sih After what he, through, uh, what he went through Ati Ini bener layak what Derek dapatkan Dan nanti itu kita semua akan bahas di kelas timeout hari ini Dan sebelum kita masuk kelas hari ini guys Pastikan kasih likes Kasih likes guys Kalau kasih, kalian kasih likes makin banyak Gue makin semangat bikin timeoutnya Dan nanti ditunggu juga untuk semua komennya Dan bagi yang belum subscribe Please subscribe to this channel So once again Thank you so much guys for the amazing support kok gitu, let's start the class today with the Brooklyn Nets Woo, Mereka ngeri loh Brooklyn Nets Walaupun sudah tidak ada superstar-nya, But they are playing really well Dan hari ini mereka ngalahkan the number one team Di in the Western Conference Dan juga nomor tim nomor satu dengan rekor home court terbaik Yaitu Denver Nuggets Mereka menang 122, 120 Nets sekarang ini sedang menang 5 dari 6 pertanyaan terakhirnya mereka Michael Bridges hari ini 25 poin Lalu juga Spencer Dinwiddie 15 points and A career high 16 assist. Tadi uh, kuarter ketiganya mereka meledak banget sih si Brooklyn Nets ini, di mana mereka outscore Nuggets 37-18 while shooting 63, 63% from the field. Uh, tapi tadi terakhir Durant finish sih yang nembak 3 point uh, at the end untuk bisa membantu si Brooklyn Nets ini menang hari ini. Nets survive a monster triple double game from Nikola Jokic. Nikola Jokic hari ini uh, 35 poin. 20 rebound 11 assist, man What a game, though From Nikola Jokic Tapi Nikola Jokic, sih Dua kali dia Triple-double 30 poin, Dua kali kalah, lo, Gila, sih Swee, banget, sih Si Nicola Jokic, ini Dan, ini ya, Nah, tiba-tiba Lagi, kayak, jelek aja, ini, ya. Lagi on a three game Losing streak sekarang, ini um, Tapi, mereka masih aman Dipucuk Masih nyaman Dipucuk, sana uh, Sacramento Kings Masih jauh Jadi, um, gue yakin Mereka akan tetap, sih Mereka akan tetap Number one uh, seed Nantinya, di Western Conference But, ya, mungkin Kalau pengen, Jelek ya, mainnya jeleknya sekarang aja sih, lebih bagus Padahal nanti-nanti pas udah mau playoff sih I think they will, they will be okay I think they will bounce back really soon um, Berikutnya of course kita akan membahas tentang Staff Curry yang kemarin ini gak masuk akal sih Menurut gue, tapi emang tiap kali kita nonton Steph Curry itu, kita siap-siap aja ya Akan ada kejadian yang gak masuk akal aja sih Menurut gue dan ya yeah, Steph kemain ini uh, 36.6 Rebound, 4 assist Warriors berhasil comeback dan juga menang 125-116 atas Milwaukee Bucks lewat babak overtime walaupun main Bucksnya gak ada Janis Attykumpo uh, dia masih cedera tapi menurut gue game kemarin itu ada vibes nya NBA Finals banget sih dan kita tahu dua tim ini adalah dua tim yang menjadi juara NBA di dua season terakhir ini dan kemarin, bener benar gue salut banget sih sama game menurut gua enjoy banget nontonnya uh, seru parah dan juga tegangnya dapet banget sih kemarin ini nggak um, ada kata-kata sih untuk bisa ngejelasin apa yang dilakukan sama Steph Curry kemarin ini, dan juga performa dia karena. Man Itu bener, bener bukan manusia sih Menurut gue sih Steph Kerikma ini Dan asli seru banget Nonton battle Steph Dengan Drew Holiday Drew Holiday is a Hall of Fame defender Probably the best defender sekarang ini And in the NBA Enggak kayak Dylan Brooks ya Kalau <laughs> wow, gue suka beneran Sama ju Holiday I love him And yeah Steph di tiga kuarter pertama Struggling banget jaga sejagaman Drew Holiday man uh, Steph di tiga kuarter pertama Hanya 14 poin Dan 5 dari 16 tembakannya Tapi ya Staff, gan, staff. <laughs> dia ngapa dulu ya Mending di clutch time Hasilnya nanti ya Dan sebenarnya Warriors Ketinggalan 8 poin di, Kayak di 2 menit terakhir Quarter keempat itu Tapi terakhir itu ya An absolute carry job From Steph Curry Dimana dia nyatak 3 poin Berkali-kali For his team Dan ya Warriors juga beruntung sih Karena Juru juga ada A big and crucial turnover Dia lagi dribble bola boleh kena kakinya Dan out Dan disitulah size warriors ketinggalan 3 poin dan Steph Curry step up dengan a step back three point di depanin Jevon Carter and that was a great defense from Jevon Carter but just a better offense from Steph Curry. Situ si benar-benar mbattlean Jevon Carter tapi dia kayak bisa create just a, uh, cuma a millimeter doang sih space-nya untuk dia nembak dan ya yeah man Steph just don't miss bro. <laughs> um, Abis itu, Draymond, habis itu stress, abis itu uh, waris itu Draymond, habis itu ngambil tembakan terakhir di kuarter keempat. Tapi menurut gue, that was a good shot, though. I think the play emang buat Draymond, I think. Karena si Steph kayak jadi decoy doang, uh, Draymond was open, dan Steve pun juga setelah itu ketawa-tawa aja sih, senyum-senyum aja sih. Jadi, I think that was the... The play that Steve Kerr drew sih. Ya. Bah, gue penasaran sih. Pendapatnya para fansnya Warriors. Gimana tuh saat Draymond nembak. Di kuarter yang 4 terakhir itu. Untuk bawa Warriors menang. Nah, itu kalian bisa tulis di comment section di bawah. Uh, but. Di you mana, know, overtime, Of course, Steph and Klay. Just unstoppable, man. Bucks just had no answer for them. Kemana ini. Di mana Klay ada 4 poin yang crucial juga kemarin ini. Of course, setelah itu. Steph ya pull up 3 point Nembak cuy. Masuk langsung ya kelar udah. Si Milwaukee Bucks kemarin ini. Uh, Steph. Kalo gue baca itu dia 17 poin di dua menit terakhir kuarter empat dan juga babak overtime. And this is why menurut gue kita perlu Steph Curry untuk stay healthy karena NBA itu just much more fun to watch saat Steph ya main. Uh, gue enjoy banget uh, game ini like I said um, dan gue benar-benar merinding sih pas lihat si Drew and Steph setelah game mereka saling kasih salut dan juga kasih respect. That was like whoo. Bell yang gue gak, gak akan bosen sih gue kok oh di NBA Boris Warriors kita mau box pun juga gue gak masalah sama sekali sih um, tapi bedanya kemana-mana nih untuk game kemarin itu uh, si Warriors uh, itu banyak banget offensive reboundsnya uh, Kevin Looney was killing the offensive glass dia kemarin ini impactnya tinggi banget Kevin Looney tuh 7 offensive rebound dan dia total dapet 15 rebound Plus 5 steals. kemarin itu Warriors nggak akan menang. Kalau nggak ada Kevin Looney sih. Impactnya dia defensively luar biasa banget untuk Warriors. Dan berkat dia. Warriors itu unggul 24 dan 4. Untuk second chance point. -nya. And that's. The stat, dan menurut gue stood out banget dari game yang kemarin ini, and Clay Thompson 22 poin, seperti gue bilang Clay ada 4 poin yang crucial di babak overtime uh, Dante Di Vicenzo, man, gue gak bisa say enough about him, dia ini main 20 poin, 6 kali 3 point shot, dan juga 10 rebound menurut gue kasih aja lah menitip si full party ini ke Dante Di Vincenzo, sih, karena Dante effortnya gila, defensively juga he is really, really good untuk si, gue gak dan gue yak sekarang ini banyak banget Dub Nation yang cinta Dengan Dante Di Vicenzo sih Gue yakin 1000% sekarang ini sih Dan Gue Kers, udahlah, Steve Kerr udahlah, Kasih aja lah Lineupnya Steph Clay, Dante Draymond Dan juga Kevin Looney I think ini ada lima pemain terbaik saat ini Untuk Golden State Warriors Dan Warriors Masih sakti kalau main di home court sih, mereka masih belum kalah-kalah nih udah lama kayak gak kalah ya singkat gue ya uh, di home courtnya mereka nanti besok kalau mereka kan ketemu Phoenix Suns, wow ya sih kayak good game dong ketemu Phoenix Suns sih. Uh, Bucks kali ini offense nya rata banget sih, uh, ada tujuh pemain yang cetak double digit points, Chris Milton and Brook Lopez, Dan mereka led the way with 19 points each, uh, Drew namanya 18 points. Uh, kalau udah Artinya kalau lu udah kena staff kayak gitu tim manapun juga susah sih untuk jaga aja sih. Jadi untuk boxing kayak itu emang udah nasib aja untuk kalah. <tuh> Lakers fans, maaf nih timnya masih belum bisa ngejar Clippers gue, Clippers gue lagi. Uh, terbang-terbang sekarang ini Clippers gue lagi bagus banget, ke kewal lagi. Uh. Kau lagi out of this world, man. Yeah. Clippers gue 3 kali menang. Ya? Wah, secara beruntung ada di posisi 5 Western Conference. Kayaknya batal, guys. Kita ketemu di play internemen. Wah, kayaknya gak bisa janji ya nih kayak di play internemennya. Um, hari ini Lakers kena bantai dari RJ Barrett. Uh, dan mereka kalah. 108. Nicks yang masih main tanpa Jalen Brunson berhasil stop dari three game losing streak. Uh, pertama, pertama sih yang dominated adalah si Julius Randle. Julius dua puluh 25 dari 33 poinnya di bawah pertama. Uh, tapi di babak kedua, gantian. Giliran si RJ Barrett yang showed up. RJ Barrett woke up in the second half tadi scoring 20 dari 30 poinnya di babak kedua. Uh, tapi di kuarter keempat, gue suka banget si Tom Thibodeau mulai dengan line up. RJ Barrett, uh, Duce McBride. Obi Toppin, um, Josh Hart, dan juga uh, Isaiah Aachenstein. Menurut gue itu line up benar memberikan energi awal-awal dan mereka lah yang membuat lead leadnya Knicks itu tadi lumayan besar sih. Jadi those uh, that lineup actually step up big time tadi untuk si New York next Tapi of course killernya adalah RJ Barrett yang mencetak 13 poin di kuarter keempat. Uh, dia he was cooking Troy Brown Jr. Main Troy Brown Jr. nggak bisa keep up with RJ Barrett. Gua lihatin beberapa beberapa defensive uh, sequences si Troy Brown. Dia ketinggalan aja sih, ketinggalan satu langkah selalu. Tapi juga RJ Barrett beberapa kali dia score in traffic sih. Jadi dia score in, in front of multiple Lakers defenders juga depannya AD gue gak tau dua kali juga sih Jadi memang he was just dead on fire hari ini uh, Share juga dong untuk Isaiah Hartenstein Menurut gue Isaiah Hartenstein play a big role hari ini Untuk New York Knicks Dimana defense dia super good man. menjaga si AD AD udah susah banget sih ngepoints saat di matchup sama si Isaiah Hartenstein, so that was a good choice untuk uh, si coach Tom Thibodeau dia gak masukin Mitchell Robinson sama sekali lagi, karena Mitchell Robinson tadi struggle lagi si waktu lawan Anthony Davis, so that was a good call that was good coaching from Tom Thibodeau uh, tapi defense Knicks emang selama kuartal keempat juga bagus sih dari mana Lakers hanya mencetak 22 poin saja udah gitu juga Lakers not helping themselves, ada berapa ya Tiga malah miss free throws di kuartal 4 tadi uh, Troy Brown, Anthony Davis, dan juga Dennis Schroeder yang miss free toilet saya ingat gue um, Lakers sebenarnya sempat coba ngejar mereka sempat uh, langsung merespon dengan 8 poin secara beruntun tapi saat mereka ketinggalan 2 poin terakhir, terakhir itu mereka made a very bad decision dan juga error semua gua gue sih uh, mereka tadi udah ketinggalan 2 poin setelah shooter layup saya ingat gue ya, itu harusnya langsung nge RJ Barrett tapi ternyata mereka mau coba trap Pas mereka coba trap, mereka kelupaan kayaknya mau ngeval Akhirnya mereka burn 14 seconds from the clock Dan akhirnya baru bisa ngeval si Josh Harto dengan sisa 5 detik aja Dan that was a really bad end, uh, end game management menurut gue um, That was, I think itu salahnya si coach Darwin Ham sih menurut gue juga Karena I think Darwin Ham mau coba dapetin still tapi pemainnya tuh lupa gitu tidak diingetin lagi sama dia untuk ngeval Tapi... Uh, tapi Darvin Ham juga ada coba-coba untuk ice the shooter. Jadi dia pas George, George Harbour satu kali free throw, dia call time out, but... Obviously, it did not work, karena akhirnya Josh Hart berhasil sank uh, dua free throw-nya dia. Um, man, that's the Darwin Ham special, man. Gila blunder. <laughs> Pas lagi kayak gitu, dia nge-call time out back-to-back, -back, man. Itu benar useless banget sih menurut gue tadi sih. Jadi, uh, kalau gue boleh salahin seseorang hari ini, untuk game hari ini, gue akan menyalahkan Darwin Hams. Sayang banget sih, karena... Uh, Dilo is killing it today. Dilo is playing really well. Uh, tapi memang temen temannya tadi nggak terlalu banyak membantu sih. Uh, tapi gue kasih tahu uh, stat dari Dilo. Karena kita akan ngomongin tentang Lakers dulu, di mana mereka sedang menghadapi four-way tie dengan Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, dan juga New Orleans Pelicans. Kalau season NBA-nya selesai sekarang itu mereka nggak akan masuk playoff karena mereka nggak akan masuk ke play tournament, I'm so sorry uh, karena mereka head to headnya kalah sama Jazz dan juga sama Thunder uh, ya yeah, sebenernya gue bilang sayang banget karena tadi D'Lo udah 33 poin dan juga 8 assist uh, he was the best player untuk Lakers hari ini, D'Lo just, oh, he's just balling man waktu menang lawan Thailand, Toronto Raptors, he was playing really well too, jadi sekarang hanya butuh Edy untuk show up. Edy dua game ini gak tau kemana Edy. Edy hari ini juga, he was really bad offensively. Dimana dia 17 poin, 8 dari 18 field goal-nya. 1 dari 5 free throw-nya guys. Dia juga tadi hari ini menyalahkan dirinya dia. Uh, untuk kekalahannya Los Angeles Lakers. Nah, thinking next game akan meledak sih. Mungkin Edy next game 30 poin sih untuk Lakers. sih. Setelah dia tadi ngomong bahwa dia next game harus main bagus. Sih. Tapi apa, apa, untuk Lakers bisa menang. Apalagi gak ada LeBron sekarang ini masih... Uh, they will need ADC untuk bisa list tiga puluh poin untuk bisa uh, menangkan game sih dan tapi yang parah hari ini shooternya Lakers man. Menurut nah, gue shooter Lakers juga salah sih sebenarnya ya Jadi Lakers hari ini shooternya Troy Brown Jr. 0 dari 7 3 poinnya Malik Bisley 2 dari 8 Jadi total dua orang ini hey, 2 dari 15 So ya yeah, that's not gonna cut it guys untuk bisa menangkan game uh, Tapi fansnya Lakers menurut gue gak perlu overreact banget Karena sama kekalahan ini Karena of course New York ini tadi butuh banget untuk menang uh, Masih ada 14 game lagi untuk Lakers Tapi kalau mereka mau avoid Kalau mereka mau avoid a plain tournament Kalau mereka pengen masuk ke seat nomor 6 mereka harus bisa menang, mungkin cuma boleh kalah dua kali lagi mungkin di sisa uh, game yang mereka. Uh, tapi game, empat game berikutnya ini lumayan winnable sih untuk Lakers menurut gue. Dimana mereka akan on the road lawan Pelicans, lawan Houston sih inget gue. Lalu dia baru pulang lagi lawan Dallas, lawan Orlando. I think kalau mereka bisa ambil tiga dari empat itu, mereka... We'll be in a very very good position sih menurut gue sih Apalagi Dallas sama, sama Pelicans kan ini saingan yang mereka Jadi yang paling penting itu harus menang lawan Pelicans sama lawan Dallas sih Itu, uh, itu dua adalah the most important game So Lakers fans, good luck everybody uh, All the best for you guys Semoga masih bisa ketemu si playoff sih Aduh, penyen banget ketemu Lakers sih Kayaknya akan asik banget itu Oke okay karena kita akan pindah ke Grand Canyon University yang akan bermain ataupun juga bertanding mengikuti The Big Dance NCAA March Madness. Oh my God, that is so awesome. Mereka kemarin ini mengalahkan Southern Utah 84-66 di finalnya Western Athletic Conference Tournament. Uh, dengan mereka bisa memenangkan turnamen ini, mereka automatic akan mendapatkan auto beat ke NCAA March Madness tournament di final kemarin Ray Harrison si gila, ini orang sih jago banget man. Ray Harrison ini dia he went crazy With 31 points 8 rebounds Dan juga 8 assists orang he he Gak ada obat Um, he's, he's probably the best player in GCU right now. And Of course, Gabe, Gabe Mcglotten yang pernah masuk ke vlog gue juga. Dia, man, he was huge too. He very efficient game. Dia main 21 point. So, Coach Bryce Drew juga sakti sih. Dia, padahal awal season itu kehilangan satu pemainnya. Nomor 10 itu kok si Blackshear itu juga dia cedera. Dan GCU struggling sih. Awal-awal season ini, they were struggling, tapi bisa Bounce back dan membawa GCU ke NCAA Tournament untuk kedua kalinya So big shout out untuk GCU Congratulations Untuk GCU kita semua happy Kalau GCU masuk ke NCAA Tournament Satu Indonesia happy banget sih Karena ya yeah, our boy Derek Michael is there um, Of course hari ini uh, kita udah tahu Kalau GCU itu akan menjadi seeded nomor 15 Tapi kalau gue gak salah uh, Dan mereka akan menghadapi Gonzaga Jujur gua gak tahu gimana? gue karena gue gak ngikutin NCAA, jujur gue gak nonton college basketball jarang banget jadi gue nggak tahu bagaimana uh, ini bekerja kayak diundi atau gimana uh, ada namanya selection show tadi itu untuk bisa menentukan bagannya uh, si GCU itu ada di Western ada di Western Region dan mereka akan satu tempat dengan Kansas, uh, sorry satu bracket satu bracket dengan Kansas dan juga UCLA UCLA ada Amari Belly tuh uh, yang dulu kita sempat liput di Sierra Canyon, uh, yeah the Monster Game uh, a Monster Slam kemarin ini dimana uh, mana banget sih di call offensive foul wasit itu that was really soft one of the worst call ever sih <laughs> but back to GCU though Uh, di NCAA Tournament, sorry, dapet CD nomor 14 melawan Gonzaga uh, lumayan juga tuh melawan Gonzaga, tuh berat sih karena ada Drew Timmy dan juga ada Julian Strother. wah bener kayak gue namanya belakangnya, Julian Strotter ini juga salah satu uh, pemain yang mungkin bisa ada di first round NBA draft pick uh, next season uh, but It's crazy how life works, ya. Kita tahu, uh, Gonzaga dulu ada interest untuk Derek Michael, dan sekarang timnya Derek malah ketemu sama Gonzaga. So, ya, yeah, full circle moment aja sih menurut gua sekarang ini. And what a moment, though, from the De uh, for Derek Michael menurut gua, um, Gue tau emang Derek gak bermain di turnamen ini dan dia juga belum bermain sebagai tim utama di GCU. He's still doing a red shirt. Tapi, mergue gue after what he went through with the collapsed lungs, uh, dia deserve out. dia layak banget untuk bisa merasakan momen luar biasa ini di mana juga dia main bisa pegang piala turnamennya, lalu juga, wah, dance. He was dancing, he was celebrating with his teammates, he was just... I'm just happy sih untuk bisa ngelihat dia, you know, being himself again. Dia bisa senyum lagi, dia bisa enjoying life, enjoy his life again. So, ini kenapa gue bilang Derek Michael layak banget dan juga... Pantes banget untuk bisa merasakan ini semua. Mungkin bisa dibilang juga dia pemain putra Indonesia pertama nanti yang bisa duduk di bench, duduk di bench bersama timnya. Sally Marchmanas minus I don't think ada pemain putra Indonesia yang udah pernah merasakan itu sih. I don't think ada di gua enggak tahu ya. tapi kalau kalau Uh, udah ada yang merasakan, ada yang tahu ya bisa tulis aja di comment section di bawah sih. tapi um, ini dia juga bisa jadi motivasi untuk Derek next season menurut gue, uh, biar dia juga bisa bawa GCU kembali lagi ke stage ini juga. Uh, dan dia pasti udah tahu sekarang what it takes to be you know to be the WAC champion lalu juga bagaimana untuk bisa Uh, WAC tournament champion, I'm so sorry uh, Lalu juga bagaimana untuk bisa bawa timnya ke March Madness Jadi uh, ini momen yang langka banget sih uh, Momen langka banget dan gue pengen Derek enjoy it Dan kasih support ke teman-temannya Biar mungkin bisa upset Gonzaga nantinya di first round Tapi semoga dia juga bisa observe, bisa belajar juga Uh, dari nanti melihat lawannya uh, Gonzaga Gonzaga is one of the top programs juga In the uh, United States Of course juga dia bisa belajar melihat bagaimana teman-temannya Mungkin mentally focused Atau juga mentally preparing themselves Untuk bisa bermain di NCAA Tournament uh, Ya yeah, karena dia bisa jadi patokan aja sih untuk bisa improve untuk dirinya dia next season. But happy banget sih. Bisa dari gua menurut kemarin nih, uh, seperti itu lagi. Man, can't imagine sih, waktu itu dia like went through everything. So, I'm just happy that he's back on the court. Dia juga kayak udah mulai workout lagi. Um, dan gue senangnya juga, teammates-nya dia tuh seneng banget. Kayak panggil dia kayak a champion, lalu panggil dia juga Lil Bro. Uh, panggil, pokoknya semua juga embracing, everybody di tim itu semua embrace, uh, they were embracing si Derek juga, so I think Derek juga pasti merasa banget kalau dia itu part of the team, uh, dan juga dicintai sama teammates juga, so layak banget sih menurut gue untuk Derek merasakan ini semua. Uh, so once again, Derek Michael, I'm so happy for you and enjoy, enjoy this rare moment. Karena gue aja belum pernah ke NCAA Tournament, gue belum pernah nonton sebagai so, penontonnya belum pernah. Jadi uh, ya yeah, mungkin nggak banyak orang Indonesia sih yang udah pernah kayak merasakan atmosfer di NCAA Tournament. So just embrace it and just take. Take it all in Semuanya gue sih Untuk momenya sih So Yeah man Very happy for him man Very very happy And Jangan tanya gue nonton NCA March Madness Dimana Karena gue juga gak tau guys <laughs> Mungkin yang punya info Bisa tulis di comment section Di bawah Atau mungkin harus bisa masuk ke grup discord kali. Di grup discord biasanya Punya info banyak sih <laughs> So itu adalah berita-berita hari ini Yang gue ingin share dengan kalian Sekarang kita pindah ke prediction Besok ada 7 game In the NBA Tapi besok gue kayak pilihnya Dallas Mavericks aja deh Plus 1 lawan Memphis Grizzlies uh, Biasanya berdoa aja Kyrie main Kalau Kyrie main Harusnya beres sih, harusnya beres pada Kyrie men So, good luck everybody um, Kali kita bisa ke play of the day, play of the day Kayaknya harus Trey Murphy sih Dia hari ini layak banget dengan 41 poin Sembilan dari 14, 3 pointnya And of course tujuh rebound dan hanya dalam 30 menit man Gila sih, that was a crazy game From him, uh, Pelicans hari ini juga Pick up a crucial win over the Blazers 127-110 and that is why He is our player of the day Time out game itu dulu untuk timeoutnya hari ini once again thank you so much guys thank you banget udah join kelas gua hari ini really appreciate everybody thank you juga semua yang kemarin sudah join my live chat um ya yeah, main really appreciate everybody semuanya senang banget seru banget untuk live chat juga lumayan ramai main kita ngomongin kira-kira siapa yang akan main timnas sih untuk sea si games ya uh, kayak gua harus bikin video itu sih so far bikin prediksi lah bikin prediksi gua dan juga kira-kira tim-tim Siapa aja yang gue pengen ada di timnas untuk sea si games kali ini. But once again guys. Thank you so much for joining me. Thank you so much for always supporting. Uh, shout out. Special shout out though, to DK Lesmana. DK Lesmana. is one of the biggest supporters of this channel. Man. Dia sih uh, bener bantu gue banget sih. Bulan ini sih. So I really appreciate him. So once again guys. Thank you so much. God bless you guys. God bless you all. I'm so sorry. <laughs> God bless you all. And I will see you guys again very soon. Peace out everybody.